Hanya untukmu. Hanya untukmu. Saya ngantar paket. Hanya untukmu. ya Hanya untukmu. Hanya untukmu. Kopi kenangan baru dengan 100% gula aren dan susu segar. Hanya untukmu.